Halo teman-teman berjumpa lagi di channel saya Nikolas Surya Duwanto. nah, barusan yang lewat tadi adalah CC2018315 di Pointu PWT yang sedang dilangsir atau diputar di segitiga pembalik Solo Balapan nah, sini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi di daerah overpass DI Panjaitan Nah, ini untuk di arah bapaknya seperti ini. saya, saya ngeblur. Nah, ini sudah terpasang tiang LAA, pitras, terus apa ya? Entar, tak lihat di catatan lupa saya. Uh, untuk di sebaliknya ya sama aja sih. rencananya dalam waktu dekat ini itu loh, overpass di Pancetan. Nah, itu. akan dirubuhkan nantinya akan ditinggikan agar ini agar elektrifikasinya bisa bisa lancar soalnya mana bisa kalau ini segitu kabelnya masa iya langsung pendek itu aja nanti mungkin ditinggikan setingginya ya sama kayak yang lain saya itu ada kereta lewati Langsirannya coba lihat di sana. Hmm, iya, langsir kita gitu, ini. Ini saya shoot dulu. Kalau muter ya, saya shoot. Kalau enggak muter ya, enggak usah saya shoot. Nah, ini update-nya saya lanjutin. Tadi ya langsiran juga sih dari peron utara ke peron selatan. Untuk di oh, sebelah sana yang arah Solo Jebres ya. Sama saja baru terpasang fitras. Terus seperti jadi mau Fitras terus Trust terus di itu ada ground wire sekilas. Nah, ini saya sini, itu ground wire banyak nih sudah terpasang ground wire hai, hai. Hai, hai, hai, gara Hai, hai, hai, hai. Hai, hai, hai, hai. Hai, untuk kereta lagi kapan? adalah terus eh kabel messenger wire itu atas sudah ini, ini, ini. ini messenger wire dan kontak wire itu udah terpasang di sana sekali kayak keputus di jembatan sana kayak ya. terus Oh iya yang sudah terpasang. Hmm. Oh iya yeah. ini kayak baru Simbol 7, mungkin kecepatan ya 70 km/jam. Kalau di sana tuh ada simbol H juga tuh, disana Saya sini. Saya nah, itu Simbol h, simbol-simbol, simbol h. Nanti saya kurang tahu artinya apa. Ini nanti, kalau teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Di sana ada per atau jebol juga di sana. Ini cukup panjang, kan? Ini katanya itu di seberang ini, seberang jebatan yang Di sana tuh yang arah ke itu so, sudah terpasang besi-besi pondasi buat lafer ini atau nah, perpassing. Ini ini kapan-kapan saya ke sana, ya. Kalau saya ke sana sekarang mungkin hujan sih. Ini aja sudah gerimis. Apalagi yang kepdet. Coba ya sambil jalan ke sana. ini ada oh, oh, apa ya ini gelungan kabel <laughs> ya tapi biasa tuh ini gulungan kabel biasa, kita ada terus apa lagi ya um, ini fitrasnya ini kayak gini ada bomnya Oke, di sana kertasnya fiturs yang gabung jadi satu. Terus apalagi Hei, ini aja sih di sini. Ini ada bangunan hebat yang kalanya isinya sampah semua. Nih. Sampah semua. Oh. lah. Ke sana sekalian lihatin. Di sini adalah terminusnya rangkaian LAAD tahap 1. Nah, ini ya disini juga ada yang LAA. Ini ada 1,2,3,4,5 yang ditopang di atas kayu. Nah, ini hampir patah nih kayunya. Sana ada proyek masjid, masjid apa ya? Nah, ini tak catatin. Nah, ini terminusnya dulu, Di tahap tunggu. Oh, tahap 1 ya udah komplit semua lah. Ya begini aja Nanti saya pulang ini kan saya lewat kadipiro Nah nanti saya updatekan juga untuk proyek relayang Joglo. Soalnya sudah ada perkembangan di sana. Nah, sekian dulu teman-teman video update elektrifikasi saya sampai. Eh sekian dulu teman-teman. Nah update elektrifikasi saya sampai dengan selesai. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih. Nanti mungkin nih saya uploadnya tunggu dari sekarang. Sekarang ini tanggal berapa nih? Tanggal 17 November 2021.